The violence in your eyes in. Maroko yang lolos ke babak ke-8 besar dengan dramatis usai menyingkirkan Spanyol lewat babak 2 penalti Mesti menghadapi hadangan berat dari salah satu tim unggulan juara tahun ini, Portugal CR7 dan kawan-kawan tentunya akan tampil lebih percaya diri setelah di laga sebelumnya berhasil menyingkirkan Swiss dengan skor telak 6-1 Dalam pertandingan ini, Cristiano Ronaldo kembali disimpan sebagai senjata pemungkas oleh pelatih Fernando Santos namun meski tanpa sang kapten Portugal langsung menguasai pertandingan dengan hampir 70% penguasaan bola Maroko sendiri bermain lebih hati-hati dan memasang pertahanan rapat dan pressing ketat di daerah sendiri namun memasuki akhir babak pertama Maroko yang sempat mendapat beberapa kali peluang akhirnya berhasil memecah kebuntuan melalui sundulan Enasiri yang melesat keras ke Gawang Portugal pada menit 42 skor 1-0 untuk keunggulan Maroko ini bertahan hingga akhir babak pertama Memasuki awal babak kedua, Fernando Santos akhirnya memasukkan sang mega bintang Cristiano Ronaldo ke dalam pertandingan. Dengan hadirnya cr si 7 serangan Portugal semakin menjadi. Bahkan mereka bisa saja menyamakan kedudukan, andai sundulan Gonzalo Ramos tidak melebar. Maroko terus berada dalam tekanan. Di menit 63, lagi-lagi Portugal mendapat kesempatan emas, hanya saja tendangan keras Bruno Fernandes masih melambung di atas Mister Gawang. Di sisi lain, Maroko yang sudah unggul masih tampil hati-hati dalam pertandingan ini. Bahkan mereka tetap mengalirkan bola secara perlahan ke lini depan saat berhasil merebut bola Selanjutnya Fernando Santos kembali menambah daya gedor Portugal dengan memasukkan Rafael Leão dan Vitor Ferreira di menit 69 Rafael Leão yang baru masuk langsung memberikan efek di sisi kiri Portugal mendapat tenangan bebas di area berbahaya setelah pelanggaran yang terjadi pada Leão Namun sayang, peluang tersebut belum bisa dimaksimalkan oleh Bruno Fernandes dan kawan-kawan Maroko sesekali mendapat kesempatan untuk melakukan serangan balik Namun usaha mereka masih belum bisa menghasilkan peluang berbahaya bagi gawang Portugal Yasin Bono kembali menjadi bintang bagi Maroko saat berhasil menepis tendangan keras Hoa Felix di menit ke-82 Gawang Maroko masih selamat sejauh ini 3 menit jelang berakhirnya waktu normal, Portugal masih menemui jalan buntu dalam mencetak gol ke gawang Maroko Meskipun mereka berhasil menguasai 73% possession dalam laga ini Kedisiplinan para pemain Maroko yang susah payah dalam meredam serangan bertubi-tubi dari Portugal benar-benar patut diapresiasi. Bono kembali menjadi pahlawan setelah berhasil menahan sepakan keras Cristiano Ronaldo di menit 90. Tambahan waktu 8 menit pun diberikan bagi kedua tim setelah itu. Maroko justru mengalami kerugian setelah cedera harus mendapat kartu merah langsung di menit 90 tambah 3. Dan Maroko harus bertanding dengan 10 pemain di waktu yang tersisa. Satu menit tersisa di injury time hampir saja PP berhasil mengantar Portugal menyamakan kedudukan. Namun sayang sundulannya masih melebar. Pertandingan pun berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Maroko. Dengan ini Maroko kembali mencetak sejarah dengan melaju ke babak semifinal Piala Dunia untuk pertama kalinya. Sedangkan Portugal harus menerima kenyataan pahit tersingkir dari Piala Dunia 2022. Sangat menyedihkan bagi Cristiano Ronaldo karena Piala Dunia kali ini mungkin bisa jadi Piala Dunia terakhir yang ia ikuti. Sampai-sampai Ronaldo meninggalkan lapangan lebih awal hingga tak kuasa menahan tangisnya di lorong stadion. Namun meski begitu, perjuangan Ronaldo dan kawan-kawan tetap patut diapresiasi setelah melangkah sejauh ini di Piala Dunia 2022.